Keuangan, karir, hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Cancer di bulan Mei tahun 2021. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Cancer di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya kartu keuangan seorang Cancer di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya kartu pekerjaan seorang Cancer di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya kartu hubungan asmara seorang Cancer di bulan Mei tahun 2021.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 Four Absort ataupun apa pedang. Secara umum Four of itu diartikan menemukan kekuatan di dalam diri sendiri. Di saat semuanya sedang terganggu, maka lakukanlah refleksi diri. Dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang cancer di bulan Mei tahun 2021. Kesehatannya tidak akan mengalami penurunan, tidak akan mengalami peningkatan Yang dimana disini di dalam kondisi kestabilan Yang dimana juga disini disarankan kepada seorang cancer Baiknya melakukan refleksi diri, menenangkan diri terlebih dahulu Dan tidak memaksakan diri untuk bekerja Karena akan berdampak negatif kepada kesehatan Dan di disini juga disarankan kepada seorang cancer Baiknya istirahat yang cukup agar kesehatan lebih stabil dan lebih terjaga lagi Dan itu support energinya adalah Queen of Pentacle Secara punya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa Seseorang yang dekat dengan Cancer sendiri Dan disini menggambarkan Kesehatan seorang Cancer tidak akan mengalami gangguan apa-apa Namun disini disarankan kepada seorang Cancer Baiknya menjaga istirahat Dan jangan memaksakan diri di dalam bekerja Yang dimana disini seorang pasangan akan selalu mendukung seorang Cancer Di dalam kategori kesehatan Dan di dalam kategori kehidupan Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Duh hermit. Secara umum, the hermit itu diartikan mencari ketenangan diri, mencari ketenangan hati, mendapatkan ketenangan diri, mendapatkan ketenangan hati. Dan jika kartu DM kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang cancer di sini menggambarkan ketenangan hati, ketenangan diri akan didapatkan oleh seorang cancer apabila di sini seorang cancer menjaga pola istirahat dan tidak memaksakan diri untuk bekerja, yang dimana di sini mendapat positif yang selalu didukung dimotivasi oleh pasangan cancer sendiri dan untuk kartu keuangannya adalah nine of pentacle ataupun 9 koin secara umum nine of pentacle itu diartikan kondisi berkecukupan dan apapun yang dilakukan akan membuahkan hasil dan disini menggambarkan untuk keuangan seorang cancer di bulan Mei tahun 2021 keuangannya mengalami peningkatan yang sangat drastis yang dimana disini digambarkan keuangan seorang Cancer di dalam kondisi berkecukupan dan apapun yang dilakukan oleh seorang Cancer di dalam kategori usaha, bekerja, akan membuahkan hasil yang maksimal kepada keuangan finansial dan kehidupan Cancer sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Cancer akan suka berbagi di bulan Mei, yang dimana juga di sini menjadi penunjang keuangan rezeki seorang Cancer akan semakin bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah, Kenaik of one. Secara umumnya kenaik of one itu diartikan seseorang yang usianya di bawah tiga tahun, seseorang yang sudah dewasa. Dan di sini menggambarkan kondisi keuangan seorang cancer di bulan Mei tahun 2021 di dalam kondisi berkecukupan yang dimana juga di sini apapun yang dilakukan akan membuahkan hasil. Yang di sini seorang pasangan selalu mendukung, selalu mendoakan, dan di sini orang-orang terdekat seorang Cancer akan selalu mendukung, mendoakan seorang Cancer agar rezekinya dan keuangannya lebih bagus lagi. Dan jika kartu DM kita gabungkan dengan keuangan seorang Cancer, di sini menggambarkan ketenangan diri, kenyamanan hati akan didapatkan oleh seorang Cancer, yang dimana di sini keuangannya dalam kondisi berkecukupan dan apapun yang dilakukan dalam kategori usaha akan membuahkan hasil yang maksimal yang didukung penuh oleh pasangan orang-orang terdekat dan disini tidak tertutup kemungkinan seorang cancer akan selengka berbagi di bulan Mei tahun 2021 dan tukar-tukar pekerjaannya adalah three of one ataupun tiga tongkat secara umumnya three of one itu diartikan belajar melepaskan dan kita tidak bisa mengerjakannya semua dalam satu waktu dan di sini menggambarkan, untuk kategori pekerjaan seorang Cancer di bulan Mei tahun 2021, karenanya akan mengalami peningkatan yang dimana di sini digambarkan seorang Cancer akan dihujani banyak pekerjaan, yang dimana di sini akan mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini disarankan kepada seorang Cancer dalam memaksakan diri di dalam bekerja yang dimana di sini didukung penuh oleh folk of sorts, ataupun tidak memaksakan diri untuk bekerja yang berdampak negatif kepada kesehatan. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya tiga pekerjaan akan didapatkan oleh seorang cancer di bulan Mei tahun 2021 yang dimana mana sini akan mengbuahkan hasil maksimal kepada keuangan kehidupan dan finansial cancer sendiri dan untuk sebuah energinya adalah King of Cup. Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa dan di sini menggambarkan Seorang Cancer akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan di bulan Mei tahun 2021, yang dimana disini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta finansialnya sendiri. Dan di sini disarankan kepada seorang Cancer, baiknya jangan memaksakan diri di dalam bekerja, yang dimana sini didukung penuh oleh orang tua, sahabat, serta orang-orang terdekat Cancer sendiri. Dan jika kartu The Hermes kita gabungkan dengan karya pekerjaan seorang Cancer sini menggambarkan ketenangan diri, kenyamanan hati yang didapatkan oleh seorang Cancer yang dimana sini seorang Cancer mendapatkan karya yang legit, karya yang bagus, serta mendapatkan karya yang meningkat yang berdampak positif kepada keuangan kehidupan yang didukung penuh oleh orang tua serta orang tuhan terpetak Cancer sendiri. Dan untuk kartu hubungan asmara adalah 3 cup ataupun tiga piala Secara umumnya terokap itu ada dua pengertian. Yang pertama indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara. Yang kedua adalah hadirnya orang ketiga yang dimana di sini tidak tertutup kemungkinan mendapatkan keturunan. Dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang cancer di bulan Mei tahun 2021 ada dua kemungkinan. Yang pertama seorang cancer akan mendapatkan pengkhianatan. Indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini pelakunya bisa saja kanker bisa saja pasangan kanker sendiri yang berdampak negatif kepada hubungan asmaranya dan diprediksi yang kedua di sini seorang kanker bersama pasangan akan mendapatkan sebuah keturunan yang dimana di sini akan membuat hubungan lebih harmonis lebih romantis dan lebih bahagia. dan untuk support energinya adalah Queen of One. secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa dan seseorang yang dekat dengan kanker sendiri dan di sini menggambarkan Seorang cancer mendapatkan indikasi hubungan orang ketiga di dalam satu hubungan asmara, yang di mana orang ketiga disimbolkan dengan Queen of One, yang mengartikan pasangan ataupun orang terdekat. Dan untuk prediksi yang kedua di sini menggambarkan seorang cancer mendapatkan bertunak ataupun tidak tertutup kemungkinan seorang cancer bersama pasangan akan mendapatkan seorang anak di bulan Mei tahun 2021, yang akan membuat hubungan semakin romantis dan semakin bahagia. Dan jika kartu The Hermit kita gabungkan dengan hubungan asmara Songa Cancer Bersi menggambarkan kehadiran keturunan ketiga, Kehadiran buah hati akan membuatkan hasil Kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara Songa Cancer Bersama seorang pasangan di bulan Mei tahun 2021 Yang dimana sini juga tidak tertutup kemungkinan ketenangan hati Akan didapatkan oleh Songa Cancer Apabila indikasi orang ketiga di dalam kategori buah asmara Tidak terjadi di bulan Mei tahun 2021